Terbaru terobat dan terhangat seputar Leslog tentunya Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita Ke kabar pertama ada kabar bahagia dan kabar membanggakan untuk kita semua kita lihat persahabat ya Ada sebuah unggahan postingan ini dari akun Elan Skrbilar Menginfokan bahwa tentunya untuk cinta Abadi Leslar tetap setia bersamamu Ini karya dari Leslar Entertainment Yang tayang di Antv masuk di 30 trending Wow <laughs> Luar biasa persahabat ya 30 trending nih untuk karya Tentunya dari Leslar Entertainment Sungguh membanggakan Sungguh membahagiakan kabar ini persahabat ya Kita gas kenyuk mudah-mudahan bisa masuk lima besar trending dan mudah-mudahan bisa satu trending nih wow luar biasa kita tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita ada kalimat komentar juga yang diberikan dalam postingan tersebut salah satunya dari akun momzifa mengatakan Bismillah semoga trending ini adalah awal perkenalan Leslar Entertainment dan semua tim di hal layak dan semoga dapat diterima di semua kalangan dan bisa menjadi sinetron inspirasi dan semoga C.A.L. bisa panjang episodenya dan ceritanya agar mereka bisa selalu berkarya dan terus berkarya untuk semua pemirsa di rumah. Amin. Ini respon yang sangat positif banget persahabat ya Mudah-mudahan episodenya panjang Dan selalu memberikan kencutan untuk kita semua yang ada di rumah Untuk menonton kebahagiaan dari pasangan suami istri Lesti dan Rizky Bila Untuk berikutnya juga persahabat ya Bang Min akan menginfokan kembali mengingatkan untuk kita semua sebagai fans sejati Leslar Kita wajib untuk mendukung idola kita di acara Infotainment Award 2021 persahabat, ya. Dukung terus kakak Bilar dalam nominasi Celebrity of the Year Dan nominasi Most Charming Male Celebrity Dan ada pasangan idola kita kesayangan nih persahabat ya Lesti dan Bilar Ini sebagai best couple persahabat ya Wajib dukung mudah-mudahan di acara tersebut Dede Lesti dan Gaga Pilar mendapatkan penghargaan Cara votingnya sudah ada tertera Di akun STTV Prasahabat ya Gasket Mudah-mudahan tentunya kita tetap kompak Tetap solid selalu mendukung idola kesayangan kita Untuk selanjutnya Prasahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial yang kita dapatkan para, para sahabat ya Diukah oleh akun pecinta Leslar.id ya kita lihat, masya Allah mengunggah sebuah photo foto ciuman, didiaklasi dan kakak bilap, Kiss lips versi pro udah nggak geter-geter lagi ya kan, masya Allah. Ada kalimat caption di situ, ibarat kata ada jagola tutup mata aja udah tahu posisi sasarannya. Wow, terlihat memang mereka tentunya sangat menghayati banget ya sampai menutup mata aja udah pas banget sasarannya yang luar biasa, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan langsung dari Dede Elysni dan Kakak Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga kita lihat di sini di kolom komentar banyak sekali respon yang sangat positif juga persahabat yang diberikan dari akun puisi Anas Cornelius Ani berasa kayak nonton drakor versi Indonesia real katanya tuh persahabat ya kayak nonton drakor ya. Berikutnya juga kita lihat. Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram LA2314 Kayaknya udah pada paham semua emang sering nonton Drakor tuh Persahabat emang ini disandingkan dengan Drakor, apa sahabat yang Luar biasa dari la dan kakak Gilang. Mudah-mudahan selalu bahagia Selalu memberikan kejutan spesial bahagia juga untuk kita semua Berikutnya kita lihat persahabat ya, Kita mendapatkan vitamin semalam di live Instagramnya Kak Nova ya Terlihat di situ ada kakak Bilar nih walaupun terlihat punggungnya saja Ini sudah menjadi kebahagiaan persahabat yang untuk kita semua Alhamdulillah mereka selalu sehat selalu bahagia sedang berkumpul bareng keluarga besar Diunggah kembali oleh akun Lesler ada skor 0501 ada kalimat caption juga yang dituliskan gak apa-apa kelihatan punggung doan daripada tidak katanya ya. <laughs> Jangan tanya Dede, Dede ada di kamar, di akhir live Dede datang seperti biasa, live pun dimatikan, katanya tuh ya, sehat-sehat selalu. Untuk Leslie Kejora dan Rizky Bilar beserta kedua keluarga dan kita semua bersahabatnya sebagai Lesland lovers. Amin. lalu dukung selalu Kobat, selalu solid pokoknya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya di sini kita mendapatkan cincukan vitamin sisa semalam persahabatnya perhatikan di sini masya allah digandeng tentunya istri tercintanya persahabatnya oleh kakak Bilar aduh sosut banget ya saat pamdi itu hanya bisa merasakan kebahagiaan ya langsung melihat Jadi elasti dan kakak Bilar semoga selalu bersama bahagia sama selamanya amin doakan selalu persahabat ya. Faktanya vitamin banyak dari cedukan orang lain, katanya tuh, dari last di pilaran skor video. Dan kita lihat di kolom komentar juga nih banyak banget ya. Ada akun Fajar Watiadi mengatakan semoga selamanya penuh kasih sayang. Kalau kelak terdengar ada orang ketiga dari Bambi, Nabi Zubair minta ya Allah, kuatkan iman, takwa, mereka. Kita selalu berpikiran positif Kita yakin bahwa hubungan mereka akan langgeng. Doakan saja persahabatnya tetap optimis Selalu mendukung karya-karya terbaik Pokoknya dari idola kesayangan kita Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya